Dalam dunia yang penuh dengan petir, Lindong duduk di udara. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuhnya tumbuh hari demi hari. Tingkat peningkatannya benar-benar luar biasa. Auranya terus menguat selama lima hari penuh. Hanya kemudian, apakah kekuatan Yuan dan energi mental yang megah berlama-lama di atasnya secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Duduk di udara. Setelah jejak terakhir dari Yuan power dan mental energi memasuki tubuh Lindong, Matanya, yang telah tertutup rapat selama beberapa hari, tiba-tiba terbuka. Cahaya cemerlang melintas di pupilnya yang pekat, sebelum mereka dengan cepat berserakan. Berderak, menggunakan tangannya untuk mendorong ruang kosong. Lindong perlahan berdiri. Setelah dia berdiri, sebenarnya ada suara retak yang jelas dipancarkan dari dalam tubuhnya. Fluktuasi yang sangat ganas disertai dengan suara retak yang jelas. Seolah-olah binatang buas kuno dan ganas akhirnya terbangun dari tidurnya. Uff, Lindong mendeteksi kekuatan begelombang di dalam tubuhnya sebelum dia tanpa sadar menghirup napas dalam-dalam. Sudut mulutnya juga terangkat menjadi busur. Sensasi dipenuhi dengan kekuatan adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saat ini, kamu harus melangkah ke tahap mendalam kehidupan yang sempurna dan kamu hanya satu langkah dari tahap kematian mendalam. Yan muncul. Menatap Lindong dan berkata, tahap kehidupan mendalam sempurna. Ya, Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Senyum puas muncul di wajahnya. Jelas bahwa dia cukup senang dengan hasil pelatihannya. Tentu saja, budidaya energi mental kamu memperoleh peningkatan terbesar. Lindong sedikit mengangguk, dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi angin kencang tiba-tiba mulai mengamuk di sekitarnya. Mayestik mental energi menyapu keluar dari istana niwannya sebelum mereka berubah menjadi badai energi mental di sampingnya. Badai itu memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dan bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna tidak dapat berbuat apa-apa. Puncak -apa. master simbol ilahi awal. Lin Dong tersenyum. Penguasaan energi mentalnya telah meningkat secara lebih luas jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Tidak hanya dia langsung melompat melewati surga simbol master tetapi dia juga melangkah tepat ke puncak master simbol ilahi awal. Tingkat master simbol ilahi dibagi menjadi tahap awal dan lanjutan. Namun, hanya dua tahap ini saja, yang sebanding dengan masing-masing tahap hidup dan mati yang mendalam. Biasanya, jika energi mental seseorang mencapai puncak master simbol ilahi awal, seseorang akan sebanding dengan seorang praktisi tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Jika seseorang melangkah ke dalam master simbol ilahi yang maju, akan mungkin untuk bertarung melawan ahli tahap kematian yang mendalam. Master simbol ilahi yang disebut Suyun, yang bertemu Lindung di Pulau Roh Misterius, baru saja melangkah ke tingkat master simbol ilahi. Dengan kata lain, tidak hanya Lindung mencapai tahap kehidupan mendalam sempurna, budidaya energi mentalnya juga telah mencapai puncak master simbol ilahi awal. Kedua kekuatannya sama-sama cocok. Dengan menggabungkan dua kekuatan ini, Lindong yakin bahwa tidak ada orang di tahap kehidupan mendalam yang bisa menandingi dirinya. Dia bahkan bisa bertarung langsung dengan ahli tahap kematian mendalam awal. Lagi pula, tubuhku menjadi lebih keras sekali lagi. Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Dia samar-samar bisa melihat beberapa tato lampu naga hijau berlama-lama di bawah kulitnya. Berdasarkan perkiraan kasar. Setidaknya ada 50 tato bercahaya. Selain itu, Lindung bisa merasakan bahwa ini bukan batasnya. Saat ini, ada sejumlah besar energi yang masih tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Saat ini, Lindung merasa seolah-olah tubuhnya seperti binatang prasejarah yang menakutkan. Kekuatan ledakan di dalam dirinya, tampaknya mampu menghancurkan setiap rintangan di depannya. Setelah bertahan 100.000 ribu petir, Tubuh fisik Lindong diperkuat secara keseluruhan. Kekuatannya saat ini benar-benar berbeda dari ketika dia pertama kali memasuki tempat ini. Simbol ancaman Thunderbolt memang barang yang hebat. Lindong membuka mulut dan tertawa. Setelah semua, peningkatan kekuatannya adalah lapisan gula pada kue dibandingkan dengan mendapatkan simbol ancestral Thunderbolt. Aku seharusnya menghabiskan waktu sekitar dua bulan di tempat ini. Sudah waktunya untuk pergi. Lindong meregangkan pinggangnya dengan malas. Dia sangat santai saat dia dengan tenang mengamati guntur alam ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan fluktuasi terbentuk di ruang di sampingnya. Tubuhnya juga perlahan menghilang setelah dibungkus oleh fluktuasi ini. Dunia guntur. Matahari petir besar yang awalnya sepuluh ribu kaki telah menghilang. Petir memenuhi interior dunia guntur. Namun... Sepertinya energi di dalam Thunder World ini telah berubah menjadi jauh lebih kacau. Berdengung, ruang beriak dan sesosok manusia perlahan muncul. Lindung melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dunia guntur saat ini kosong. Selain itu, energi kacau di dunia guntur menyebabkannya sedikit mengernyit. Swoosh! Sama seperti Lindung mengerutkan alisnya. Lampu perak tiba-tiba melintas melewatinya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok yang bercahaya. Itu adalah kaisar petir, Lindong. Ketika kamu melihat pesan ini, itu berarti bahwa kamu telah berhasil menguasai simbol ancaman Thunderball. Selamat, haha. Aku benar-benar ingin melihat apa yang akan terjadi di masa depanmu. Sekarang setelah kamu memiliki dua simbol ancestral yang hebat. Sayangnya, aku tidak punya waktu lagi. Saat ini, aku akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Energi dunia guntur ini juga lenyap dan ini membuatnya tidak stabil. Karenanya, aku telah mengutus gadis kecil itu terlebih dahulu. Ini adalah skala roh jiwa Yuan yang dia tinggalkan untukmu. Kamu bisa menggunakan ini untuk mencarinya begitu kamu pergi. Petik 2. Suara kaisar petir baru saja terdengar ketika cahaya biru menembak ke arah Lindong. Setelah itu, itu berubah menjadi skala biru yang muncul di depan Lindong. Meskipun kamu memiliki dua simbol leluhur yang hebat, kamu masih cukup lemah. Ingatlah untuk tidak mengekspos diri kamu dengan mudah. Kalau tidak, pasti akan ada yemo berburu setelah kamu. Akan sangat sulit bagi kamu untuk melindungi kedua simbol leluhur yang hebat itu dengan kekuatan kamu saat ini. Haha, <tik> <tik> aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mudah-mudahan, kamu akan dapat membalikkan keadaan ketika dunia menghadapi bencana lain di masa depan. Aku percaya pada pilihan lambang simbol agung. Selamat tinggal, gambar di depan lindung perlahan berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Mantan pemilik Thunderbolt Ancestral Simbol, yang pernah terkenal di seluruh dunia, telah sepenuhnya menghilang. Ekspresi lindung rumit ketika dia menatap titik-titik cahaya yang tersebar. Segera, dia dengan hormat membungkuk padanya. Memberinya rasa hormat yang harus dibayar oleh seorang anggota generasi muda kepada seorang tetua. Tetua Kaisar Petir, semoga kamu beristirahat dengan tenang. Lindong mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengendalikan emosinya dan sekali lagi melirik dunia guntur yang kacau ini. Dengan gelombang lengan bajunya, ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya juga cepat menghilang. Dunia guntur ini sekali lagi tanpa kehidupan setelah Lindong menghilang. Kekuatan kacau menunggu kehancuran akhirnya. Balai petir, tidak ada lagi orang di sini ketika Lindong kembali ke tempat ini. Jelas, semua pencari harta telah meninggalkan tempat ini setelah dua bulan. Aku harus mencari Ling Shen dulu. Tubuh Lindong bergerak setelah melihat ini. Dia bergegas keluar dari petir hall dan hendak keluar. Ketika awan badai tiba-tiba berkumpul di langit. Raungan guntur liar dan keras bergema di tempat itu. Wind Lightning Trial, Lindong langsung kaget setelah menyaksikan pemandangan yang akrab ini. Segera, dia tersenyum, mengingat peningkatan dalam budidaya energi mentalnya. Seharusnya ada percobaan petir angin. Namun, di ruang misterius itu, tidak ada Wind Lightning Trial yang bisa muncul. Sekarang setelah dia meninggalkan tempat itu, Sidang segera mencarinya. Berapa banyak Wind Lightning Trials yang ditumpuk bersama? Lindong mengungkapkan ekspresi aneh. Dia telah melompat dari empat segel master simbol surga langsung ke puncak master simbol ilahi awal. Berapa banyak win lightning trial yang harus dia alami. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah dia memikirkan hal ini. Namun, dia benar-benar mengabaikan ujian petir angin yang bertumpuk di langit. Tubuhnya bergerak saat dia langsung bergegas keluar dari lightning hall. Bang-bang. Petir liar dan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya datang bersiul ke bawah setelah Lindung bergegas keluar. Mereka semua mengejarnya. Engyah! Lindung berhenti sebelum dia tiba-tiba berbalik. Cahaya kilat melintas di matanya sebelum sebuah tangisan tiba-tiba dipancarkan dari dalam mulutnya. Mencicit adegan aneh segera terjadi setelah teriakan Lindung keluar dari mulutnya. Orang bisa melihat bahwa petir yang bersiul ke bawah tiba-tiba membeku sebelum mereka terbang kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari kelihatannya, seolah-olah mereka telah menyaksikan makhluk yang sangat menakutkan. Berbagai wind lightning trial bergoyang di langit. Akhirnya, mereka secara aneh bertebaran dengan cara yang pahit. Semua yang disebut Thunderbolt murka ilahi ini, seperti bawahan yang tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Lindong, yang adalah pemilik simbol ancestral Thunderbolt. Lindong melihat awan badai yang menghilang sebelum dia mengangkat sudut mulutnya. Mungkin, dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menjalani Wind Lightning Trial dengan cara seperti itu. Swoosh! Lindong tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari gua petir dan muncul kembali di Skyseaning Region. Ham-ham! Pikirannya tiba-tiba tersentak begitu dia meninggalkan gua petir, dia mengepalkan tangannya sebagai skala jiwa roh Yuan, yang telah diberikan Shan padanya, mulai bergetar. Segera setelah itu, suaranya yang agak cemas keluar dari dalamnya. Saudara Lindong, jangan datang ke Pulau Petir Langit di luar wilayah Laut Petir Langit. Gerbang Sembilan Serene, Aula Langit Misterius, dan ketiga rekan dari Gerbang Yuan sedang menunggu kamu di sana. Aku sudah terjebak oleh mereka. Selain itu, mereka memiliki bala bantuan yang lebih kuat di sepanjang jalan. Jangan datang. Senyum di wajah Lindung perlahan menghilang ketika dia mendengar suara jernih yang dipancarkan dari dalam skala. Ekspresi pembunuh yang dingin dan keras menggantikannya. Apakah mereka semua bersama? Itu juga menghemat aku dari kesulitan mencari mereka. Petik 2. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Setelah itu, dia bergerak dan berubah menjadi lampu hijau. Bergegas menuju langit dan dengan cepat menuju ke Pulau Petir Langit. Niat mengerikan melonjak menuju awan pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 984, Tunggu, Pulau Petir Langit. Meskipun perburuan harta karun di dalam Gua Petir tempat tinggal telah berakhir, Wilayah Pulau Petir Langit masih cukup hidup. Beberapa ahli telah berkumpul di lokasi ini. Dan tidak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda akan pergi setelah dua bulan penuh. Hanya ada satu alasan mengapa mereka berkumpul di lokasi ini. Mereka semua menunggu satu orang. Orang yang telah mendapatkan harta paling banyak di Gua Petir. Orang itu jelas Lindong. Meskipun Moluo, seorang ahli elit yang terkenal di seberang caotik dimensi, juga memasuki ranah itu, tidak ada seorang pun di sini yang berani mengganggunya. Karena itu, jika mereka ingin mencari tahu harta apa yang tersembunyi di dunia guntur, mereka harus mencabutnya dari mulut Lindong. Pulau Petir Langit ini adalah jalur yang harus dilintasi seseorang untuk keluar dari wilayah Laut Petir Langit. Karenanya, mereka menjaga lokasi ini setelah Lindong keluar. Hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari genggaman mereka. Selain itu, di Sky Lightning Island sekarang, ada bala bantuan dari Nine Serenegate dan Mysterious Skyhole. Jika Lindung muncul, tidak mungkin baginya untuk menghindari penangkapan. Ada formasi besar yang menyebar di langit di atas Pulau Petir Langit. Di tengah formasi, ada penjara ringan. Saat ini, Seorang gadis berpakaian hijau dengan kuncir terjebak di dalam penjara. Justru Mulingshan, Bang Bang, pada saat ini, Mulingshan dengan marah mengayunkan live dead coffin covernya dan menghancurkannya dengan kejam terhadap sinar cahaya. Namun, formasi ini dibentuk oleh empat ahli tahap kematian mendalam awal. Karena itu, dia tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana dia berjuang. Empat sudut formasi adalah empat individu yang mengenakan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka ketika mereka menatap Mulingshan yang sedang berjuang. Dua dari mereka adalah wajah yang dikenalnya. Mereka adalah pria tua berambut abu-abu dari Nine Serenegate dan pria paruh baya dari Mysterious Skyhold yang lindung Temui sebelumnya. Dua lainnya memiliki wajah yang dingin dan acuh tak acuh juga. Insignia di depan dada mereka menunjukkan bahwa mereka berasal dari Sembilan Gerbang Tenang dan Balai Langit Misterius. Mereka juga berada pada tahap kematian mendalam awal. Sudah dua bulan, namun orang itu belum menunjukkan dirinya. Mungkinkah dia dibunuh oleh Moluo? Berdiri di bawah formasi, Pang melihat wilayah terdalam wilayah lautan Langit Petir, dengan ekspresi suram di wajahnya. Lengannya yang sudah diamputasi sudah pulih kembali berkat makanan dari Profound Life key-nya sendiri dan beberapa pil medis. Moluo sombong, tapi dia juga individu yang bangga. Tidak mungkin dia akan membunuh anggota generasi muda. Berdiri di sampingnya, Liu Xiangsuan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata. Karena dia tidak muncul setelah sekian lama, itu hanya bisa berarti bahwa dia memiliki kesempatan pertemuan yang signifikan dalam dunia guntur. Kecemburuan dan kebencian melonjak dalam mata Pang Hao setelah dia mendengar ini. Dia mengertakkan giginya. Damnet lindung, Mo Luo terkutuk. Harta karun di dunia guntur seharusnya menjadi milik kita. Petik 2, Liu Suan sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa agak gelisah. Dia awalnya berencana untuk pergi setelah semua orang keluar dari gua petir. Namun, sekte itu memerintahkannya untuk mendapatkan informasi mengenai harta karun yang terletak di dalam dunia guntur. Jelas, item yang dipegang Moluo sangat dihormati bukanlah barang biasa. Mengingat kemampuan Moluo, jelas bahwa tidak ada seorang pun di caotik dimensi yang berani mempertanyakannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menargetkan Lindong, yang dianggap kesemak lembut. Namun, setelah menyaksikan bagaimana Lindong yang tangguh itu, Liu Xiang Xuan tidak berpikir bahwa kesemak lembut yang disebut ini sebenarnya lembut. Mari kita tunggu setengah bulan lagi kami tidak akan punya pilihan selain menyerah jika ia masih belum muncul pada saat itu, kata Liu Siang Suan dengan lembut. Dia sadar bahwa ada banyak ahli di pulau ini yang menentang Lindung pada saat ini. Hanya sembilan gerbang tenang mereka dan Balai Langit Misterius memiliki total empat ahli tahap kematian mendalam awal. Selain itu, ketiganya dari gerbang Yuan juga berada di tingkat itu. Itu setara dengan tujuh ahli awal tahap kematian mendalam. Diberikan linep seperti itu Lindong pasti tidak akan bisa melarikan diri jika dia berani muncul Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi Sekte ingin aku pergi ke wilayah laut api Panghao mengangguk dan berkata Wilayah lautan api Mata cantik Liu Siang Suan berkelip-kelip saat dia berkata Itu karena apa yang disebut kompetisi petir yang diselenggarakan oleh balai api flame Apakah aku benar? Ya, mata Panghao terasa panas dia dengan rakus berkata, "Sang juara akhirnya akan bisa mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt yang legendaris. Itu benar-benar objek ilahi. Siapapun yang mendapatkannya pasti akan menjadi praktisi tingkat atas di masa depan." Petik 2. Alasan mengapa Moluo dapat bertindak dengan gaya sombong adalah karena dia memiliki simbol Ancestral yang terang. "Apakah aku benar?" Juara, Liu Xiang Xuan melirik Pang Hao dengan acuh tak acuh dan berkata, kami berdua berada di peringkat di bawah 30 individu teratas dalam daftar pemula. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi kita untuk menjadi juara. Sangat mungkin bahwa hanya 10 monster teratas dalam daftar rookie yang akan memiliki kesempatan untuk menjadi juara. Misalnya, Peri Api dari Balai Ilahi Api, Tang Sin Raja Gajah Kecil dari Gunung Seribu Gajah, Zouze, Iblis Gelap Aliran Laut Gelap, Kui. Ekspresi Pang tanpa sadar berubah sedikit jelek setelah dia mendengar orang-orang terkenal di caotik dimensi. Dunia ini tidak kekurangan para jenius. Meskipun ia dianggap sebagai anggota generasi muda yang lebih muda dari Nine Serenegate, ia hanya berada di peringkat 30 dalam daftar pemula untuk seluruh Chaotic dimensi. Orang-orang kuat yang Liu Xiang Suan sebutkan sebelumnya termasuk di antara 10 besar. Ketika dihadapkan dengan orang-orang itu, Bahkan Pang Hao yang angkuh tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ada kesenjangan yang cukup besar di antara mereka. Mengingat kekuatan Lindong, kemungkinan dia akan bisa masuk ke peringkat 20 teratas pada daftar rookie. Aku ingin tahu apa peluangnya melawan orang-orang yang kejam itu. Yang Suan tiba-tiba berkata, "Huf, kamu terlalu menganggap bocah itu. Tidak mudah untuk masuk ke peringkat 20 teratas pada daftar pemula. Selain itu, Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya Dia harus terlebih dahulu melewati pos pemeriksaan kematian ini Pang Hao berbicara dengan cara yang menyeramkan Liu Yang Suan tidak menjawab Tapi dia diam-diam setuju dengannya Memang, bahkan 10 ahli terkuat di daftar Ruki hanya bisa bersembunyi Ketika dihadapkan dengan tujuh ahli awal tahap kematian mendalam Bahkan kurang perlu dikatakan tentang Lindong. Tiga sosok diam-diam duduk di gunung tidak jauh dari Liu Xiang Suan dan yang lainnya. Ekspresi mereka acuh tak acuh dan ada riak Yuan Power yang sangat kuat samar-samar dipancarkan dari mereka. Mereka adalah trio Huo yuan. Beberapa saat sebelumnya, ada fluktuasi yang dipancarkan dari tangan gadis kecil itu. Itu agak mirip dengan pesan. Li Lei yang berambut perak tiba-tiba berbicara dengan suara yang samar. Sepertinya Lindong telah meninggalkan dunia guntur. Guo Yuan tersenyum samar dan berkata, mengingat karakternya, dia pasti akan datang begitu dia tahu bahwa gadis kecil ini terjebak di Sky Lightning Island. Kali ini, misi kita dianggap gagal. Fluktuasi dari tuan besar itu telah sepenuhnya menghilang. Kemungkinan dia telah dibunuh oleh Moluo. Guo Yuan menunduk dan berkata, orang itu terlalu kuat. Duo Li menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa menolak ketika menghadapi Moluo. Lupakan saja, menghabiskan lindung dapat membantu kita untuk menebus sebagian dari kegagalan kita. Setelah itu, kita juga harus bergegas ke wilayah Laut Api, kata Huo Yuan. Oh, apakah ini kompetisi yang Flame Divine Hall telah atur? Li terkejut ketika dia berbicara. Namun, mengingat kekuatan kita, tidak ada jaminan bahwa kita akan menang, bukan. Sepuluh orang teratas dalam daftar ruki di Chautik dimensi bukanlah penurut. Petik 2, sekte ini memberitahuku bahwa Hua Senior juga akan pergi. Karenanya, kita kemungkinan besar akan muncul sebagai juara. Kuo Yuan berbicara dengan nada tenang. Oh, bahkan Hua Senior sudah dikirim. Kalau begitu, kami punya ini di tas. Ki, kepala itu pernah berkata bahwa jika Hua Senior lahir satu abad sebelumnya. Semua kemuliaan yang diperuntukkan bagi anggota generasi muda di wilayah Suan Timur, tidak akan dimonopoli oleh Zhou Tong hanya dari sekte Dao saja, Duo Li menjawab dalam suara kaget. Jika aku tidak salah, simbol leluhur Thunderbolt harus menjadi harta yang diperoleh Moluo dari dunia guntur. Tidak terduga bahwa simbol leluhur Thunderbolt sebenarnya tersembunyi di tempat itu, Huo Yuan tersenyum dan berkata. Aku tidak tahu mengapa Moluo bersedia memberikan simbol Ancestral Thunderball. Tapi gerbang Yuan kita akan dengan senang hati mengambilnya darinya karena dia telah secara sukarela melakukannya. Wajar baginya untuk meludahkannya setelah merebut barang-barang kami. Duo Li tertawa dingin. Wu Yuan mengangguk, dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia melihat bagian terdalam wilayah Lautan Langit. Rasa dingin yang gelap tiba-tiba muncul dari sudut mulutnya. Dia datang. Duo lilei bersukacita setelah mendengar ini sebelum mereka mengungkapkan senyum tebal. Apakah dia akhirnya keluar? Seseorang telah keluar dari Skyshening Sea Regent. Setelah ketiganya menemukan Lindong. Banyak seruan diam-diam bergema di Pulau Petir. Selanjutnya. Banyak tokoh naik ke udara. Mata mereka menyaksikan bagian dalam wilayah laut dengan sangat gembira. Tiba-tiba. Lampu hijau memotong langit, itu bergegas menuju pulau petir langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya, perlahan-lahan terhenti di depan banyak pasang mata. Seorang pria muda kurus jelas muncul di depan penglihatan semua orang setelah lampu hijau tersebar. Lindong, kamu akhirnya menunjukkan dirimu sendiri. Mata Pang ganas saat dia melihat pria muda yang telah menunjukkan dirinya. Niat membunuh yang padat mulai menyebar, bersambung.